Ain Seindah di dunia yang dirasakan, Dengan bayu senja yang berterima kasih. Mengisikan cintaku padamu, mengingat peka bagi sahabat. Apakah perpisahan terjadi dalam cintaku ketika ku mengalukan kasihmu Bagaikan daun layu yang ugur kekeringan dahaga mengharapkan rasa di hatiku, namun kini kau jadah di sini. Oh berikan ku sinaran agar dapat ku tempuh perjalanan hidupku ke petang ta biru